Toys Rai Yashin Trophy 2022. Thibaut Toys merebut gelar Yashin Trophy 2022. Ia menjadi kiper terbaik mengalahkan Alisson Becker dan Ederson Morais. Gelar Yashin Trophy 2022 diumumkan pada Penghargaan Ballon d'Or 2022 di Theatre du Doshaletet, Paris, Selasa 18 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, penyerang Real Madrid Karim Benzema dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or. Sementara Benzema memenangi penghargaan utama, rekan setimnya Yannick Urtsois merebut gelar kiper terbaik. Yashin Trophy dimulai French Football penyelenggara Ballon d'Or sejak 2019 silam untuk mengapresiasi para kiper. Nama Yashin Trophy sendiri diambil dari nama kiper legendaris Uni Soviet, Lev Yashin. Third choice menjadi yang terbaik untuk tahun 2022 mengalahkan Alisson dari Liverpool dan Ederson dari Manchester City. Terce krusial dalam sukses Real Madrid tahun lalu. Las Blancas memenangi La Liga dan Liga Champions dengan catatan 22 clean sheet dari 52 penampilan di seluruh ajang. Sebuah kehormatan bisa memenangi trofi ini mempertimbangkan kiper-kiper putra dan putri yang hebat di sini. Saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya di Real Madrid. Senang bisa menjadi bagian dari tim yang menakjubkan ini, yang menjalani musim luar biasa. Ungkap Kurt Toys di situs resmi Madrid. Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga dan tunangan saya. Kehadiran keluarga selalu penting, terutama ketika segala sesuatunya tak berjalan sesuai harapan Anda. Mimbu kiper yang finish ketujuh di penghargaan Ballon d'Or 2022 ini. Ia menyusul Alisson dan Gianluigi Donnarumma yang memenangi Asian Trophy 2 edisi sebelumnya. Tahun 2020, penghargaan ini ditiadakan seiring merebaknya pandemi COVID-19. Kasian! salah dari Real Madrid, Barcelona pun kena sindiran pedas Carlo Ancelotti. Barcelona takluk 1-3 dari Real Madrid dalam El Clasico pertama di Liga Spanyol 2022-2023. Ancolati menilai Madrid bermain bagus dalam pertandingan tersebut. Dia pun mengakui gol cepat Karim Benzema menit 12 mempermudah langkah Madrid selanjutnya. Setelah gol Benzema, Federico Valverde menit 35 dan Rodrigo Goes menit 91 menegaskan keunggulan Madrid gol Ferran Torres menit 83, akhirnya tidak berbicara banyak dalam pertandingan ini. Secara keseluruhan, Madrid bermain lebih baik ketimbang Barcelona, menurut Ancelotti. Semuanya, kami harus memainkan pertandingan yang lengkap dan kami melakukannya. Memang benar bahwa awalnya bagus, kami unggul lebih dulu dan kami mengendalikannya dengan baik di babak kedua, kata Ancelotti dikutip dari Marka, Selasa 18 Oktober 2022.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 Madrid unggul tiga angka dari Barcelona yang harus rela turun ke posisi kedua. Buat fans Barcelona, lihat nih, Antonio Rudiger joget. Usai Real Madrid menang El Clasico. Real Madrid mengalahkan Barcelona 3-1 dalam El Clasico pertama di Liga Spanyol 2022-2023. Merayakan kemenangan penting itu, Antonio Rudiger pun berjoget ria di ruang ganti Madrid. Itu diketahui dari unggahan akun Instagram at 433 Senin 17 Oktober 2022. Jogetan Rudiger menghidupkan suasana ruang ganti Madrid yang sejatinya sudah meriah. Kemenangan ini memang layak dirayakan Madrid, sebab kemenangan ini mengangkat Madrid ke puncak klasemen sementara musim ini. Madrid kukuh di puncak dengan koleksi 25 poin. Madrid unggul 3 angka dari Barcelona yang harus rela turun ke posisi kedua. Kemenangan ini pun menegaskan performa apik Madrid. Perlu diketahui, Madrid belum kalah pada musim 2022-2023. Pasukan Carlo Ancelotti hanya meraih hasil imbang dua kali, bahkan Barcelona pun tidak mau memberikan kekalahan pertama untuk Madrid. Selanjutnya, Madrid akan melawan LV di Manuel Martinez Valero Kamis 20 Oktober 2022 di hari waktu ini, Indonesia Barat. Di atas kertas, Madrid seharusnya kembali menuai tiga poin. Akan tetapi, Madrid harus berhati-hati karena semua bisa terjadi dalam sepak bola. Senjata Utama Real Madrid Saat Sikat Barcelona Gelandang Real Madrid, Luka Madrid buka-bukaan soal resep rahasia timnya mengalahkan Barcelona di Santiago Bernabeu Modric menyatakan sejak awal sudah sadar kalau Barcelona akan lebih sering menguasai bola. Maka dari itu, pilihannya hanya menunggu dan mencari momentum tepat untuk mencetak gol lewat serangan yang cepat. Kami tahu mereka akan mengontrol bola dengan baik, tapi kami sangat efektif di lini depan dan mencetak 3 gol, kata Modric di lansir Football SK-nya. Modric tak menampik, Madrid begitu tersiksa saat harus meladeni permainan Barcelona. Mereka harus berkonsentrasi penuh demi bisa meredam aliran bola cepat Barcelona dari lini tengah. Kami tahu akan ada momen dalam pertandingan saat harus menderita karena mereka mengontrol bola dengan rapi. Para pemain harus bisa memberikan semangat yang lebih, bertahan dengan kuat, dan kami telah melakukannya, ujar Modric. Tak hanya memuji taktik yang diusung Ancelotti, Modric juga menyanjung publik Santiago Bernabeu karena telah memberi dukungan tanpa henti. Dia juga berterima kasih karena para penggemar memberinya tepuk tangan saat meninggalkan lapangan setelah digantikan Eduardo Camavinga. Apa yang harus dikatakan lagi tentang para pendukung? Saya berterima kasih atas cinta yang telah diberikan. Itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada seorang pemain, tutur pemain asal Kroasia tersebut. Modric juga menyanjung rekan setim Karim Benzema. Bagi Modric, Benzema kembali menunjukkan kelasnya dan menjadi kunci kemenangan Madrid atas Barcelona. Pun Modric merasa kalau bomber Prancis itu memang berhak meraih gelar Ballon d'Or. Kami sangat senang untuknya. Kami semua tahu apa yang akan terjadi. Benzema pantas mendapatkan Ballon d'Or untuk semua hal yang telah dan terus dia lakukan, ujar Modric.